Seandainya Muhammad Ridho kepadanya, Muhammad cinta kepadanya, Muhammad pengen dia masuk ke dalam surgaku, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, Aku lebih mendahului keinginan kekasihku kebanding amal ibadah yang telah kamu lakukan kepadaku. Uh, mulangin kita dalam keadaan aus kita tahu kita kalau bertamu ke orang kaya yang dermawan kira-kira kita pulang lapar apa kenyang kita pulang haus apa seger kita pulang tangan kosong apa bawa hadiah kalau orang kaya yang dermawan ketika kita datang untuk hadir panggilannya hadir undangannya gak mungkin dia dia kasih kita pulang tangan kosong gak mungkin dia kasih kita pulang dalam keadaan lapar maka bagaimana seandainya yang mengundang bukan orang kaya? Yang mengundang Al Karim, yang orang kaya dermawan itu bisa menjadi dermawan karena yang Maha Dermawan dialah Allah Subhanahu. Dan tahukah Allah titipkan di mana kedermawanan itu? Tahukah kita Allah titipkan di mana rahmat itu? Allah titipkan sifat sifatnya Allah di dalam diri mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka saya yakin hakul yakin terutama khususnya sahibul bayt yang pada malam hari ini merayakan walimatul khitan dengan membacakan maulid Nabi Muhammad SAW dibacakan di dalamnya Al-Quranul Karim saya yakin hakul yakin yang menjadi hajat sahibul bayt akan diterima oleh Allah SWT akan digabulkan oleh Allah SWT dan acara-acara seperti ini patut untuk dicontoh acara-acara seperti ini patut untuk ditiru karena luar biasa pak, bu sekarang saya mau tanya kita ini sebagai hamba Allah lebih banyak dosa apa lebih banyak ibadah? lebih banyak dosa apa banyak ibadah? sepakat banyak dosa? iya ibu aja saya makaga. kita kan jadi hamba Allah lebih banyak dosa kebanding ibadah tapi ini kumpulan-kumpulan seperti ini Perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis seperti ini yang mampu menghapus dosa kita tanpa memandang seberapa banyak dosa kita. Karena kenapa? Tidaklah satu hamba. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam hadis kutinya, tidaklah hambaku berkumpul menyebut nama kekasihku, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memuji kekasihku, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah katakan fahumul qaumul ladzina la yashka fihim mereka adalah satu kaum yang berkumpul yang mana seandainya ada salah satu dari mereka Salawatnya dusta salah satu dari mereka Salawatnya bohong salah satu dari mereka Salawatnya penuh kelalaian penuh kebohongan terhadap cintanya kepada Nabi Muhammad maka apa kata Allah Subhanahu wa taala gumum maghfuran lakum wala ubali Pulang, kalian ke rumah kalian, dan dosa kalian telah diampuni olehku," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Tanpa aku peduli seberapa banyak dosa yang kalian lakukan, tanpa aku peduli seberapa banyak maksiat yang kalian lakukan, kalian menyebut nama kekasihku, kalian memuji nama kekasihku, maka kalian pulang dalam keadaan dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Makanya luar biasa, mau bikin acara apapun, baca, mau, mau. Lead mau bikin acara walimah nikah kek, mau walimah khitan kek, mau walimah akikah kek, walimah apapun itu baca mau, maulid, adakah undangan yang lebih indah kebanding undangan Nabi Muhammad? adakah panggilan yang lebih indah kebanding panggilan Nabi Muhammad? bapak dan ibu kesini sejatinya bukan datang menghadiri undangan bapak haji dadi, amin bukan datang menghadiri acara walimatul khitan bukan sejatinya bapak dan ibu hadir ke majlis ini memenuhi undangan panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mang dadi kita panggil lagi bapak haji dadi ya mudah-mudahan cepat-cepat dijadi berangkatkan haji oleh Allah dan ibu-ibu bapak-bapak juga semuanya bisa jadi berangkat haji amin ya rabbal karena kenapa saya bilang kita ini tamu-tamunya Rasulullah, kenapa? Mang Dadi beserta keluarga dipanggil tim Hadroh membaca maulid, bukan dia yang ngundang. Ini dibaca maulid yang ngundang Nabi Muhammad, Muhammad. maka Alhamdulillah. Kalau seandainya pada malam hari ini kita kumpul semuanya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya Habib Umar bin Hafid wajar kalau seandainya di dalam maulidnya beliau bilang apa Wakarir dzikra wasfi muhammadin kayma tuziha anil rana. karir ada maulid itu diulang-ulang kalau kalian nemuin majelis maulid, majelis yang di dalamnya membacakan cerita tentang Nabi Muhammad, datangin kata Habib Umar bin Hafid. Samperin itu maulid Tujuannya apa? Ini hati-hati yang gelap Hati-hati yang mati Dia bisa hidup karena keberkahan Maulid Nabi Muhammad SAW Dan kita nanti ngadap Allah Bukan bawa duit, bukan Kita ngadap Allah bukan bawa imal, Amal ibadah, bukan Kita ngadap Allah bukan bawa pahala Bukan Illa man atallaha bigalbin Salim yang selamat ngadep Allah itu patokannya yang hatinya selah, selamat. Ini majelis-majelis seperti ini yang bisa buat hati kita selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin nanti di hari kiamat ada dua orang yang ngadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu ini orang dia cinta sama maulid cuma kerjanya pagi sampai malam buat dosa. Pagi sampai malam buat maksiat. Dosanya luar biasa tapi satu dia punya kelebihan, dia cinta sama maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak satu pun dari rumah yang ada di desanya membuat perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, terkecuali maksiatnya dia tinggalkan hanya untuk menghadiri majlis maulid Nabi Muhammad SAW. Ada satu lagi, amal ibadahnya luar biasa, sholat sunnahnya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa. Cuma dalam hatinya itu ada kebencian terhadap majelis maulid. Kalau ada orang bikin maulidnya apa-apaan sih rame-rame, berisik ini ada genjring-genjringan apa-apaan. Dia nggak seneng sama majelis maulid. mau baca solawat baca solawat aja nggak usah pakai genjring nggak usah teriak-teriak, nggak -teriak, usah undang orang rame, Ria mau dilihat sama orang katanya. Ini orang dia nggak benci dia nggak seneng sama maulid. Akhirnya apa? Begitu ini dua orang ngadab kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang satu yang cinta sama maulid Banyak dosanya Allah tulis ini orang termasuk ahli syurga Yang satu lagi Benci sama maulid Tapi dia banyak ibadahnya Allah tulis termasuk penduduk ahli neraka Akhirnya protes Ini orang yang banyak ibadahnya Protes sama Allah Ya Allah Ini orang maksiatnya banyak ya Allah Kok bisa dia masuk syurga Amat saya mah pahala ibadah lebih banyak saya saking aja dia demen maulid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat jawaban Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. Allah bilang sama ini orang, "Wahai fulan, ini orang yang cinta maulid biar banyak dosanya, biar banyak maksiatnya karena dia cinta kepada kekasihku Muhammad. Tahukah kamu?" Cintaku aku telah titipkan di dalam cintanya Muhammad. Tahukah kamu rinduku telah aku titipkan di dalam rindu Muhammad dan tahukah kamu ridoku telah aku titipkan di dalam ridok Muhammad. Seandainya Muhammad ridok kepadanya, Muhammad cinta kepadanya, Muhammad pengen dia masuk ke dalam surgaku maka kata Allah Subhanahu Wa Taala aku lebih mendahului keinginan kekasihku kebanding amal ibadah yang telah kamu lakukan kepadaku. Luar biasanya maulid kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. Salam ala Nabi Muhammad.